Halo guys selamat pagi salam satu jangkar. Di video kali ini saya akan berbagi kisah pengalaman melewati segitiga bermuda waktu saya bekerja di kapal pasiar Nah mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat yang baru tahu segitiga bermuda itu lautan angker yang sangat dahsyat teman-teman Jadi saya bercerita berdasarkan pengalaman pribadi ini nah segitiga bermuda merupakan kawasan perairan yang terkenal angker di dunia teman-teman jadi perairan yang berada di samudera atlantik dekat dengan Amerika Serikat Puerto Rico dan bermuda selalu menjadi momok menakutkan bagi para pelaut hingga pilot-pilot pesawat terbang yang melintasinya di atas awan teman-teman dan awalnya saya memang tidak terlalu peduli dengan Berita-berita di segitiga bermuda Atau cerita-cerita dari teman-teman saya Akan tetapi saya yang berpengalaman Pernah melewati segitiga bermuda teman-teman Jadi saya tahu persis gimana keangkerannya Bahwa saya sendiri membenarkan Segitiga bermuda memang sudah dikenal Keangkerannya oleh seluruh pelaut seluruh dunia teman-teman Halo, memang ngomongin segitiga Bermuda, saya sering ke sana, teman-teman. Memang, segitiga Bermuda ini benar-benar angker, bahkan setiap pesawat yang melintasi tiba-tiba hilang, bahkan kapal laut yang berlayar di sana juga hilang, teman-teman, karena banyak turbulensi, dan seperti... Di awal saya akan berbagi kisah melewati segitiga Bermuda waktu saya bekerja di kapal pesiar milik uh, Belanda Holland America Line, teman-teman. Jadi waktu itu saya kontrak pertama tepatnya 2012 bulan Maret saya join pertama kali di New York. Waktu itu tujuan kapal kami akan melakukan perjalanan ke bermuda island akan tetapi setelah perjalanan dari new york tiba-tiba sekitar jam 12 siang kapal kami dengan bobot berat dan mengangkut penumpang kurang lebih 2000 passenger dan kru 800 orang teman-teman terguncang oleh badai ombak yang besar dengan ketinggian ombak rata-rata 4 meter di di laut bermuda teman-teman segitiga bermuda waktu itu saya sebagai tukang sapu di kapal pesiar sempat saya nangis dan muntah-muntah seharian teman-teman seharian pertama kali naik kapal pesiar dan diguncang ombak kapal miring ke sana ke sini maju ke depan kanan kiri Aduh disitu saya menangis bahwa ternyata keangkeran segitiga bermuda memang betul-betul menyeramkan teman-teman bahkan saya sempat minum pil anti mabuk tetap juga muntah waktu itu dan saya bertugas tiga orang bersama teman-teman rekan-rekan kerja menyedot banjir di bagian depan kapal karena air laut sudah memasuki kapal pesiar teman-teman bahkan uniknya ketika saya menyedot banjir saya juga muntah tidak bisa berdiri anda bisa bayangkan hidup dan mati sudah pasrah di sana menyedot banjir sambil menyedot muntah saya sendiri teman-teman saya seharian tidak makan sama sekali yang saya makan hanyalah Uh, apel hijau Sama garam Sama pil anti mabuk Dengan dasetnya ketinggian 4 meter Mengguncang kapal kami Holland American Line Dan sempat ada Jangkar yang hilang teman-teman Di kapal itu ada dua jangkar Satu jangkar hilang Diterjang ombak Saking gedenya ombak teman-teman Jadi kalau teman-teman Yang berada di rumah melihat video saya jangan lupa ditonton dan dicermati bahwa setiap kru kapal pesiar yang mau bekerja di kapal pesiar sudah training berbagai emergency di kapal baik kebakaran maupun kapal tenggelam akan tetapi pengalaman saya lebih buruk teman-teman jadi semua perlengkapan peralatan di dapur piring semua tumbang Semua pecah teman-teman Bahkan uh, Air kolam renang Tumpah semua Disitu saya menangis Ternyata seorang pelaut Tidak gampang teman-teman Menjadi seorang pelaut Adalah cita-cita saya Sampai Di empat kontrak <coughs> Saya berhenti menjadi pelaut Karena tidak kuat dengan goyangan ombak Dan omongan tetangga teman-teman dan yang paling unik teman-teman ketika saya melewati segitiga bermuda bersama kapal pesiar serta teman-teman yang bekerja di kapal pesiar bahwa cuaca tidak menentu teman-teman bahwa perkiraan berangkat dari New York tidak ada badai di tengah laut di di segitiga bermuda akan tetapi sudah mencapai di kedalaman tiba-tiba cuaca buruk teman-teman dan turbulensi kapal terguncang ombak pertama kali saya melihat ombak menghantam kapal dari depan teman-teman dan singkat cerita uh, setelah berjam-jam diterjang ombak kapal kami tiba di bermuda island dengan selamat teman-teman dan cerita ini adalah cerita fakta Karena saya bekerja selama 4 kontrak Dan kontrak pertama itu hal yang paling menyeramkan Dan bagi teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar Persiapkan mental, persiapkan diri, persiapkan fisik, persiapkan bahasa Jangan lupa berdoa Puji Tuhan, Insya Allah pasti diterima Bekerja di kapal pesiar Dan jangan lupa Jangan lewat broker atau lewat calo untuk mencari kerja di kapal pesiar Karena pada saat ini mencari pekerjaan di kapal pesiar itu gratis teman-teman Tapi di luar dokumen Semoga cerita ini bermanfaat teman-teman Cerita nyata bukan mengarang karena saya pernah bekerja di kapal pesiar Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman Para rekan-rekan pemuda Pemudi Indonesia dari Sabang sampai Merauke Mendapatkan ilmu atau pengalaman Apa yang saya sharing semoga bermanfaat Semoga mempersiapkan diri untuk yang lebih matang Kalau ingin cita-cita berkeliling dunia gratis Sambil kerja dapat gaji dolar Jangan lupa support channel saya Vlog. Jangan lupa like share dan subscribe semoga bermanfaat teman-teman salam satu jangkar.